Satu. Ayo pasangkan angka di tempat yang benar Satu Ini adalah angka satu Terlihat seperti apa angka ini? Angka satu terlihat seperti pensil Satu terlihat seperti cabang pahan Pilih salah satu dari biji ini Jagung Satu Satu Tanaman perlu sinar matahari untuk tumbuh Satu Wah buahnya sudah matang Ayo kita petik buahnya satu Dua Ini adalah angka dua Angka dua terlihat seperti bebek Angka 2 terlihat seperti kuda goyang Satu Tua Anak sapi lapar Ayo kita beri makan Satu Tua Yeay Sapi sudah tumbuh besar Ayo kita peras susunya satu Dua Tiga Ini adalah angka tiga Angka tiga terlihat seperti telinga manusia. Angka tiga terlihat seperti sayap kupu-kupu. Satu, dua, tiga. Anak ayam lapar. Ayo kita beri makan. Satu, dua, hmm. tiga. Hmm. Digo <tik> <tik> Wah, ayam-ayam sudah tumbuh besar Ayo kita kumpulkan telur mereka <tik> Ini adalah angka 4 Angka 4 terlihat seperti perahu layar Angka 4 terlihat seperti bendera Pilih salah satu dari biji ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tanaman perlu sinar matahari untuk tumbuh 1, 2, 3, 4 Wah, buahnya sudah matang Ayo kita petik buahnya Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini adalah angka lima. Angka lima terlihat seperti kait. Angka lima terlihat seperti keda laut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Anak sapi lapar. Ayo kita beri makan. Satu. Diko. Empat. Lima. <tik> Ye! Yeah, sapi sudah tumbuh besar. Ayo kita peras susunya. Satu dua, tiga, tiga, empat, lima. <tik> <tik> Mari kita lakukan dengan Jojo.